Ini Kita juga nggak butuh-butuh orang Cuman model kayak ini kita, gitu loh ya, Kalau bisa ya Kristen-Kristen seperti ini dibuang aja ke tong sampah gitu loh Kok JCC kok perlu banget orang-orang model kayak gini yang nggak oh, berguna gini, gitu loh Masih mending dibuang bener -bener. saja sih kalau saran saya gitu loh Karena kenapa? Ya mereka cuma bisa nipu dan ini terbukti fakta gitu Isinya penipuan semua gitu kan Kita udah buktikan Ya kita udah buktikan malam kali ini LRI sih fair-fairan aja dan objektif dia framing yang ngomong kayak gitu dibilang ngomong kayak gitu kita puter rekamannya simpel dengan kita itu gitu oke nah, <tuh> okay. begini more ya saya lebih lebih enak kalau badut-badut dalam artian kita dibongkar karena kalau nggak dibongkar dia di channel yang lain di Jum yang lain, ya begini kita bongkar dan disebarkan oh, kok, kok disebarkan medik, semua kan? ada Bang Handi ada Pak Jovikar, anda yang ngisi saya semua ada semua di sini, ada lentera rohani bagaimana? Oten-oten ini sering membohongi dan framingnya nya yang Loh, sudah kita buktikan tadi. Kenapa, Daniel? Tadi kenapa saya dikit, Bro? Saya enggak marah-marah sini. Ya, udah diem dulu. Kamu dia makanya dia kamu diam dia dulu. Dia dia dulu. Ibu diam dulu, santai-santai. Gak, gak, gak nipu itu tadi kan si Sueb buka tutusan ratusan ngomong Sueb, ngomong seperti yang salah. gini bentar, Ma. Masalahnya, kamu mempreming, kamu mempreming bahwa Muslim meminjam lo Muslim itu, itu maksudnya Sueb, Muslim nggak sih? Ya, Sueb, Muslim itu seminjam dari mana? Aku, aku, aku, aku, aku, aku, saya bukan bilang Quran, saya kan bilang Allah uh, tadi udah diputar ini. berapa kali. Jadi saya bilang, "Payah, ya, penipu bening. model kayak gitu udah diajarin sama orang lain." Bentar, bentar, walaupun ngaku, nah. biarin aja, padahal nih, oh, ngomong, saya pasti, Quran disitu, nah, disitu, ini ngomong pasti kurang di situ. Sebentar di situ tadi, soep Yot, head hafiz itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab apa iya, ee, dia tadi dia apa dia kejadian dia ya raf sedia kan betul kan saya ya. Alip amet ramet eh hey, betul ya dan kamu tidak bisa membaca hal itu Bagaimana kamu membenarkan orang yang benar atau menyalahkan orang yang benar karena oh, kamu tidak bisa baca membenarkan Mem, ah, membenarkan yang mana menyalahkan saya kamu membenarkan tadi membenarkan saya Tujuh cuma loh, saya kan kamu itu bingung. menyalahkan mana? Ah, oh, uh, saya kan bilang ha? begini: "Alif, lamet, Pak Yang. lamet he mana?" Yang. Sedangkan dan tadi Sueb lagi, itu menyalahkan, menyalahkan enggak enggak harus bawahi, dan kamu sendiri enggak bisa baca itu. Saya menyalahkan Sueb, ayah, bagaimana Anda itu? Jadi gini, saya halnya bayar, tadi. Sedikit sedikit ya saya saya mungkin kasih metode dikit ya nanti kalau bikin kalau dia ketawa more kalau kalau orang agak mohon maaf ya agak on tuh ketawa kalau salah ya terima kasih ya saya sangat menyarankan semua kepada bentar dulu Daniel saya lagi ngomong Daniel bentar dulu saya sangat menyarankan ya kepada kawan-kawan kalau nanti ketemu Oten dan dia bersilat lidah kayak tadi putarkan lagi rekamannya itu trik paling jitu untuk mempermalukan mereka Kayak gitu, kayak tadi kan malu kan, nggak ngomong kayak gitu. Kalau saya fair, ketika saya salah saya minta maaf. Ya karena kenapa? Memang ajaran agama saya mengajarkan gitu, ketika salah sebenarnya mengakui kesalahan. Beda dengan ajaran kamu, salah harus benar, gitu Jangan seperti, jelas seperti jelas itu. Seperti itu aja saya bilang kan. Iya, terus Su'eb ngomong kayak gitu. Kali kamu bilang, saya kan tanya, yang ngomong kayak gitu siapa? Su'eb yang ngomong, kamu bilang. Atau saya perlu putar lagi rekaman kamu nggak masalah? Oh semakin diputar saya semakin senang ayo putar gitu ya karena Aduh. memang kamu nggak punya urat malu gitu loh masalahnya itu urat malu, oke pertanyaannya sebenarnya apa sih kamu sabar sabar ya? sabar bang. sabar bang. Ya. sabar ini apa sih ini Bang gini Bang ini kan Sueb itu dituduh gitu loh bahwa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu meminjam kata Allah sama satu laginya. Saya bilang sih meminjam dari. jangan ngomong, diputar lagi aja mending. Karena banyak bohongnya manusia satu ini. Diajarin itu mamanya kayaknya. kamu belajar doktrin ya saudaraku, belajar doktrin ya saudaraku. Diam dulu. S3. Aduh, kasihan kamu. Ya enggak apa-apa. Oke. Orang yang pemongol. belajar doktrinnya, dengarnya, dengar, kita dengar apa lagi mesti hey, Silakan. Belakang, belakang. Kamu ini penipu. Bentar, ini Yus, Yus nih apa ya Yus? Yus, Kristen, Kristen Malaysia. Malaysia, diam Kristen dulu ya, Yus. Tuh, Kamu diam dulu Kamu kalau belum, Kamu kalau jangan jangan belum tahu, diam dulu ya. Ya, jangan ganggu. Kalau okay, belum tahu, diam dulu. Ya. Oke, kita putar lagi penipuan yang nggak apa-apa. Kalau saya sih seneng gitu untuk bongkar-bongkar tipuan orang kayak gini. mau diputar lagi? Ron dibuka sampai Al Qur'an meminjam Ron. Iya. Ya. Enggak <laughs> masalah. Memang kalau saya sih jujur ya saya sangat jijik gitu dengan timnya. Siapa Tom ya pimpinannya ini ya. Kalau bisa sih blacklist lah DLRRI jadi apa namanya di sini di JSTC gitu. Di blacklist aja karena penipu semua isinya. Dua malam ini aja udah Mas, dua penipu kita kalau teman-teman muslim yang minjam tulisan daripada Rafsa dan kenapa itu enggak eh uh, dibaca Itu kaitannya dengan... itu kaitannya ranah Nah, Kok lagi Mau diputar lagi? Diputar lagi diulang lagi biar dia amnesianya teologi gitu, muslim dengan, loh, muslim muslim uh, itu iti, bukan suwayap hmm. aja tuh muslim bukan enggak ada kamu aturan penipu rezeki kan kan jadi kalau di, diam, di jelas diam. ada aturan bacanya penipu menemukan huruf tiga ini membaca membacanya ya dengan adonai hmm, gitu hmm. Dengan, sedangkan kalau teman-teman muslim meminjam tulisan daripada rafsadegaun kenapa itu enggak Eh, uh, ya itu Sengar kaitannya. Dia, itu dan... kaitannya ranah teologi. teologis cuma cuma cuma terus satu-satu Ini ini apa diam diam ini ini ini ini dia, dia, dia, dia, dia, dia, diam diam ngomongin dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, kata Al-Qur'an itu. ngomongin linguistik. Jadi salah jalur Bro Daniel. Iya, tapi kan itu kan sudah Islam enggak nggak minjem, enggak asimilasi, lagi, do framing lagi kan. Kata Bang, kata Bang Falen juga bilang the framing lagi. Nah, itu. Tolong enggak framing framing gimana? Tapi kan begini, Bro. Nih, saya saya buktikan lagi kamu framing ya. Kayak saya malam ini membuktikan framing-framingnya otentik ya malam kali ini. Oh iya iya iya. Iya iya apa data teman-teman mengklaim tulisan Rafsadiawan itu merujuk pada Quran? Nah, itu. yang bilang merujuk kepada Mas Quran siapa? Nangis. Stop, stop, stop, stop, stop. Ayo, ayo, tuh, ayo dibuktikan. Merujuk kira. pada Quran, meminjam Muslim. Nah, itu kan teman Teman saya Muslim, bertanya. saya kan bertanya. Apaan <SILENCIO> bertanya kayak gitu? Saya <SILENCIO> Astagfirullahaladzim. apa kudu. Mau di mana? Bertanya tapi datangnya di situ. Kan ada pertanyaan begitu. Pertanyaan. Ya Allah, ya subhanallah. Saya bertanya bukan saya menuduh. Kan saya jujur, saya bilang saya bertanya. Bukan menuduh, menuduh langsung. So, tadi kamu sebut gitu kok? Gimana sih? Bukan saya nih, kan dia yang saya menuduh. Kan, saya bertanya, itu hartung-hartung hmm, nah, uh. aduh harta, harta, harta, harta, harta, harta, menuduh saya saya harta, harta, harta, saya saya harta, harta, harta, harta, saya saya harta, harta, harta, harta, Loh itu kan katanya tuh coba Pak, coba Pak putar. Kamu botol seperti ular produk. Kamu botol? Kenapa maki-maki gitu? Saya enggak pernah maki-maki Anda loh. Kamu botol ya? Nah berarti itu kan cuman ya Tidak. doang loh. silahkan kalau Anda ngomong itu tadi enggak masalah. Kenapa harus mengemiminjam? Oh, Meminjam seperti jadi jadi kamu seperti ini, co-host di sini seperti ini. Seperti apa? Seperti apa? Jadi kamu moderator ya. Ya, sayang sekali, Bro. Kamu moderator. Iya, lagi. <laughs> ya. yang cuma ini cuma bisa gini. <laughs> Oke, okay, kita ya, Oke, okay. terima kasih ya. Antonius. Itu kita untuk teman-teman dan untuk Bro Daniel, <laughs> sebaiknya untuk Mas Daniel sendiri nanti kalau ke sini bawa teman ya. Jadi eh <laughs> uh, posisi Mas Daniel di sini kan terus terang kamu dikeroyok di sini. Saya fair di sini. Ya, jadi ya. untuk menghindari hal-hal yang Kedepannya itu lebih fatal itu lagi, sebentar Pak Jo. Ini saya lebih baik, selesai. Mas Daniel. Uh, sementara saya minta Legowo juga untuk live dari sini dulu, karena kalau kedepannya kita keteruskan, ini enggak ada ujung pangkalnya. Dan Siapa saya kasihan itu, dengan Mas ya, Daniel karena ya, sendirian di iya, sini. Pak, so. Saya ya. juga iya, Pak. Jo, nggak apa-apa, kita saya menghormati saya kok. Itu, Jangan masih, sampai saya juga merasa kasihan gitu ya, melihat Mas Daniel bagaimanapun. Teman-teman menyerang, tapi Mas Daniel itu masih bertahan. Oke okay, saya salut, tetapi lebih baik Mas Daniel kesini lagi membawa temannya dan membawa data, lebih enak lagi begitu. Malam ini yeah. posisi Mas Daniel kecepit, ever gak di sini. Kalau dikurung nggak apa-apa, saya nggak. Iya nggak apa-apa, tetapi bagi kami yang punya channel dan punya konten ini akan nggak baik, nggak baik di depan netizen saya itu nggak baik. Saya yang muslim di sini melihat berdiskusi begini nggak tega melihat Mas Daniel itu. Iya kalau saya pun enggak hmm. merasa terhina kalau Pak saya kan begini ya saya, secara, secara mental mas Daniel Oke okay, saya akui. Kan? tetapi dalam norma-norma perdiskusian kayak begini itu enggak elok kayak begini Mas Daniel jadi hormati saya yang ada di sini hormati semua menara ya. siar saya kalau juga enggak enggak kan kan ada ujung pangkal simpan. saya juga tadi enggak maki-maki loh sepanjang nggak ya, apa-apalah ya, itu makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak terkendali Ya kita kan nggak mau saling memaki kan? Iya. Tapi pas pancing gitu loh. Jadi akhirnya timbul maki-maki, lebih baik saya minta dengan hormat, Mas Daniel sementara bergeser dulu. Besok Ayan, datang ke sini apa -apa, lagi, apa -apa. membawa teman, membawa data, lebih fair lagi gitu loh, Mas Daniel. Jadi ada kekuatan Mas Daniel untuk membuktikan gitu loh. Iya makanya iya, mas saya Daniel ya. Bro Handi nanti uh, diundang lah Pak Lukas kalau diundang resmi begitu kan lebih bagus tak? ya gitu oke, ya oke, untuk bro. sementara mas Dinia, kalau ya begini saya sarankan Pak. untuk bergeser dulu bawa ke sini ya. ya bawa temannya gitu oke okay. ya terakhir Pak saya eh okay. uh, untuk topik itu nanti uh, maksudnya Brohandi yang undang langsung Pak Lukas supaya kalau beliau pun belum ada waktu Brohandi sendiri yang dengarkan daripada oke, saya oke, bilang iya. Daripada ya. saya bilang, oh Pak Lukas nggak ada, belum ada waktu nanti dipikirin ya. saya yang bohong gitu. Jadi hmm. karena diskusi ato. kalau model begini, Mas Daniel kekurangan data, akhirnya apa? Jadi kayak begini, nggak nggak bagus buat semuanya nggak bagus loh ini, bolak-balik bolak-balik terus tidak ada ujung pangkalnya. Jadi apa diskusinya? Diskusi kayak diskusi di pasar gitu, saling berebut untuk ngomong. Mas Daniel sendiri di sini saya ingatkan ya, ya. itu baik-baik gitu. Oke, ya itulah Pak, saya hanya uh, sarankan aja sih kalau dialog juga kita bukan mencari menang kalah kan dan saya juga nggak ada masuk maksud kekini untuk mau cari ribut gitu, iya, itu iya. aja sih Ya, posisinya Kata, itu apa yang nggak memungkinkan Mas Daniel, posisinya nggak memungkinkan untuk itu akan memancing lainnya tuh, ikut ribut gitu loh, kita kan nggak mau sih Oke, saya, saya pamit dulu ya Pak ya Ya, siap-siap, siap Mas siap, Daniel, Mas Daniel. Mas Daniel, siap, siap. Uh, apa? Kalau bisa, gini Mas Daniel nanti Mas Daniel itu udah keluar ya. Udah, oh, udah keluar Mas ya, udah keluar. sudah keluar. ya sudah keluar ya. Iman Villa yang berada di semua menara siar uh, demikian ya diskusi malam ini yang saya kira ya, Mas Daniel kita sudah bisa membaca ya di sini ya. Bukti sudah ada semua, data sudah ada semua, tetapi Mas Daniel dengan mungkin ya namanya orang kafir kan menutup dirinya terhadap kebenaran. Itulah telah ditunjukkan di sini, Mas Rizky, Mas Moto, dan teman-teman yang lain sudah menampilkan data, tetapi tetap ditolak, ditolak, ditolak. Ya semoga saja ya, dengan mengulang mereview video kita ini, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk diri kita dan juga khusus untuk teman-teman Kristen kalau kesini. Ya, kalau bisa ya harap membawa keilmuan yang bagus begitu loh, jangan hanya asumsi asumsi asumsi akhirnya memancing yang lain untuk mendesak gitu loh saya kasihan gitu loh datang ke sini tanpa data hanya bermodalkan sepucuk screenshot yang kita telusuri sama Mas Pak Risa ya, dia atau Mas F tadi ya datanya bukan dari data yang murni apalagi ya disertai dengan rahasia-rahasia karena di sini tidak ada rahasia semuanya terbuka begitu jadi ujungnya ya kayak begini enggak ke karu keruan jadinya Oke untuk untuk menarasiar semuanya dan teman-teman kita tutup ya nanti kita uh, secara offline aja berbicara bagaimana lanjut bagaimana? lanjut adek. boleh oke ya untuk semuanya terima kasih ya untuk teman-teman yang di semua menarasiar semoga saja kajian kita malam ini bisa memuaskan kalaupun ada kesalahan daripada diskusi uh, dalam sesi ini saya sebagai katakanlah yang didapuk Sementara oleh teman-teman sebagai pengelola Zoom ini, saya meminta maaf, barangkali ada kesalahan. Dan mungkin salah kata dari teman-teman saya, mungkin salah ucap dari saya, saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan sesi yang lebih menarik lagi. Ini kita tutup semuanya teman-teman.